Oke untuk pertemuan 13 dan 14 kita masuk ke simulasi menggunakan software PowerSim. Pertama kita masuk ke dalam websitenya namanya di sini ada powersim.com. angka pertama di sini sebelum masuk ke sini mengisi biodata, nama, alamat, terus lembaganya apa, nah baru kita download karena saya udah mendownload maka langsung masuk ke sini ya ada studio download setelah itu close saya close ini karena udah terlihat download maka di sini masuk ke e, langsung di install next nice, ya next nice ini sama seperti biasa ya Nah di sini usernya masukin saja user University, ya, nama organisasinya UNPAM. Saya masukkan kayaknya, kayaknya di sini dikirim lewat email. Ya. Email yang kita masukkan tadi. Ya, jadi masukkan email Ke, si license-nya, itu dikirim lewat email kayak produknya ya lu di sini, nah di sini saya sudah dimasukin ADN, ADN, tujuh dia 15 cewek Oke okay, langsung next langsung next aja install Oke okay, sampai proses install selesai Nah langsung finish langsung finish di sini coba kita cari sudah masuk mbak, belum power SIM ya power SIM nah disini langsung ada power SIM <coughs> University, power SIM nah. lawat datang untuk masuk ke power SIM ya oke okay. next setting sampai di sini juga ada beberapa tutorial ya Karena pada saat kita mau buka simulasi maka di sini seperti awal uh, next English ya ke okay, studio file oke okay, next finish ya Ya ini yang dikatakan sebagai lembar kerja untuk kita menggunakan simulasi model ya. Di sini ada beberapa ikutin panduan yang ada di dalam modul pertemuan 13. Modul pertemuan 13 kita membahas tentang simulasi uh, sistem dengan menggunakan porsim Yang ini di menu bar nya. Tolong diperhatikan di modul pertemuan yang 13 Ada langkah-langkahnya step-by-stepnya ada ya nanti jika ada yang kurang paham atau yang lain bisa mengerti saling